Kau boleh hancurkan diriku, dan anggapku tak ada. Namun takkan berubah perasaanku kepadamu. Ku yakin pasti suatu saat. Dirimu kan berubah, kau kan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku. Aku mau. mau cintai kekuranganmu selalu bersedia bahagia apapun terjadi ku janji Jauh